wifi atau mungkin apapun itu, itu jadi bermasalah gitu laptopnya, misalnya wifi-nya tiba-tiba jadi bermasalah gitu kan speakernya jadi, mungkin suaranya jadi keresek-keresek gitu ya, nah itu mungkin bisa di fix dengan cara ini gitu nah, untuk caranya, kalian cukup ke device manager gitu ya, kalian di uh, pojok kiri ini, di start, kalian klik kanan, terus kalian cukup tinggal klik aja atau cari yang namanya device manager, nah kalau nggak ada kalian bisa klik uh, tombol startnya atau mungkin tombol windows di keyboard kalian atau mungkin klik di taskbar juga bisa aja kalian cukup tinggal ketikan aja di device gitu ya device tulisannya depicu gitu <laughs> kalau saya pas masih kecil bilangnya gitu depicu ya bukan device gitu jadi kalian cukup tinggal cari aja device manager uh, intinya nanti bakal balik juga ke sini sama aja gitu nah di sini kalian cukup tinggal cari aja driver mana yang uh, kalian anggap bermasalah gitu misalnya uh, kalian baru update driver driver speaker kayak gitu ya, misalnya atau mungkin driver keyboard gitu. Tinggal kalian cari aja drivernya gitu. Tinggal kalian klik kanan, terus kalian klik Properties gitu di sini. Nah setelah kalian klik yang Properties, kalian klik aja untuk yang tab driver ya. Di sini akan ada tulisannya. Dan di sini kalian cukup tinggal uh, klik aja untuk yang rollback driver. Nah kalau di sini enggak uh, ada gitu, ya. memang tulisannya abu-abu nggak -abu, bisa dipencet karena ini drivernya tidak diupdate ya. Untuk saya dan kalian juga bisa melihat di sini untuk driver date nya adalah 2006 gitu. Kalau mungkin kalian bakal update driver Uh, ini kan cuma sebagai contoh aja ya. Uh, kalau kalian misalnya baru update driver apapun, biasanya sih harusnya, bukan biasanya, itu akan ada gitu untuk uh, drivernya di sini. Mungkin saya akan cari aja sih di sini coba untuk yang driver WiFi saya deh. Di sini untuk driver. Nah di sini akan ada tulisan uh, rollback driver. Kalau kalian pencet nanti drivernya ini versinya bakal uh, pindah gitu ya, atau mungkin bakal uh, rollback itu kayak apa kayak. Uh, pengembalian gitulah gitu, jadi uh, kalau bahasa indonesianya kayaknya sih kayaknya itu bahasa Indonesia untuk yang bahasa inggris saya paham, cuman untuk yang bahasa Indonesia saya nggak tahu apa bahasa indonesianya gitu, dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya semoga membantu kalian yang memang drivernya bermasalah, dan ya mungkin uh, kalian uh, sering nonton video saya juga bahwa uh, update driver itu penting gitu ya, update driver penting karena ya semakin update semakin bagus juga, cuman uh, kalau driver baru gitu itu kan kadang-kadang kan uh, bermasalah ya, walaupun udah dites juga gitu, nah saya harap kalian bisa nge fix masalahnya dengan menggunakan cara yang ini gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan next week kucing. Bye-bye.